Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ayu Tingting. Sus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Bimini di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terhangat terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Dan yang pertama di sini ada yang terbaru nih, di mana di sini ada live Ayu Ting Ting yang masih berada di luar negeri, dan ternyata di sini Ayu Ting Ting. Dia suruh nih oleh salah satu penggemarnya untuk menelpon Boy William dan juga live bareng Tapi Boy Williamnya belum bisa mengangkat Dikarenakan Boy William hari ini ada check up bersama salah satu dokter Dan di sini terlihat ya Ayu Tinting agak sedikit kecewa nih Karena Boy belum bisa mengangkat telepon live yang Ayu sambungkan tadi namun dengan itu kita bisa melihat ya, kedekatan antara Ayu dan juga Boy terlihat jelas nih, semoga deh. Ada hilal dan juga lampu hijau Dari semua keluarganya Oke sahabat Yang ingin melihat kelengkapan Dari percakapan Ayu Ting Yang live hari ini membicarakan Tentang sosok boy William Mimin sajikan Untuk sahabat semua Selamat menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suar miniati iya boy kerja maksudnya ikut liburan marwati gak disusul kak boy ntar ya kita telepon suruh dia nyusul rame deh tuh pasti <laughs> boy lagi di jakarta kerja cari duit <laughs> live bareng boy sebentar ya coba nih eh, gimana caranya ngundang dia nggak bisa boynya join tuh udah aku invite. Ya kali ya boy belum bangun kayak ini. Tar ya kita ajak boy live ya. Kalian mau lihat boy kan? Ntar kita ajak. Tar aku tanya dia udah bangun atau belum. Di sana jam berapa nih? Dia bisa bangunnya siang karena kalau kerja tuh, tuh sampai malam kalau nggak salah. suar miniati. hati iya boy kerja masa dia ikut liburan merwati nggak disusul kak boy ntar ya kita telepon suruh dia nyusul rame deh tuh pasti boy lagi di jakarta kerja cari duit live bareng boy sebentar ya coba nih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 Ntar ya kita ajak boy live ya kalian mau lihat boy kan ntar kita ajak ntar aku tanya dia udah bangun atau belum sana jam berapa nih dia bisa bangunnya siang karena kalau kerja tuh, tuh sampai malam kalau gak salah suar miniati iya boy kerja masa dia ikut liburan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 Nggak bisa boy nya join tuh. Udah aku invite. Ya kali ya boy belum bangun kayak ini. Entar ya kita ajak boy live ya. Kalian mau lihat boy kan? Ntar kita ajak. Entar aku tanya dia udah bangun atau belum. Di sana jam berapa nih? Dia bisa bangunnya siang karena kalau kerja tuh, tuh sampai malam kalau enggak salah.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 ntar ya kita ajak boy live ya kalian mau lihat boy kan ntar kita ajak dan aku tanya diri bangun itu belum disana jam berapa nih dia bisa bangunnya siang karena kalau kerja tuh sampai malam kalau nggak salah